Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rabiul Awal Bahasa Arab. Rabiul Awal adalah bulan ketiga dalam kalender Hijriyah. Kata "Rabiul Awal" berasal dari kata "rabi", yaitu menetap, dan "awal" adalah pertama. Dan mungkin juga banyak di antara kita yang belum hafal bulan-bulan Hijriyah ini, uh, bulan Islam ini, tetapi di antara kita lebih hafal yaitu bulan-bulan Mesihi. Bulan-bulan masehi seperti Januari, Februari, dan lain-lainnya. Dan juga banyak terjadi kesalahan di penyebutan bulan ketiga hijriah ini. Salah satu contohnya adalah Rabiul Awal. Padahal jelas-jelas di situ adalah huruf Ain, bukan Ya. Jadi penyebutan yang benar adalah Rabiul Awal. Dan juga tulisan tampilan di layar ini juga ada kesalahan, yaitu di kalimat awal. Tetapi kalimat yang bentar adalah awal bagi teman-teman yang lebih tahu tentang informasi ini silahkan dikritik di komentar dan semoga informasi ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh